Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini Pada kesempatan ini berjumpa dengan Bu Titi yang akan memberikan sebuah cerita sebagai penghantar buka puasa kalian Pada kesempatan ini saya akan bercerita dengan judul Persahabatan antara lebah dan semut Pada zaman Nabi Sulaiman hiduplah banyak sekali lebah Salah satu lebah itu adalah Dodo Dodo adalah anak lebah yang ditinggal mati oleh ibunya Kala itu ibunya mati karena disengat kalajengking Dodo pun hidup sebatang kara. Dengan kondisi yang seperti itu, Dodo memutuskan untuk mengembara. Dia terbang menyusuri gurun yang sangat luas. Hingga pada suatu saat, Dodo merasa sangat lapar dan haus. Aku harus mencari makan dan air, kata Dodo dalam hati. Tapi aku harus mencari kemana? Dodo pun tidak putus asa. Ia tetap bersikeras untuk mencari makanan dan air Dari kejauhan Dodo melihat ada air Namun begitu Dodo mendekat Ternyata yang ada hanyalah hamparan pasir yang sangat luas Dengan penuh rasa kecewa Dodo terbang melanjutkan perjalanannya Hingga ia melihat ada seekor semut yang sedang kesusahan membawa telurnya. Dodo pun menghampiri semut itu. "Hai semut, siapa namamu?" Semut pun menjawab, "Namaku Didi. Kamu siapa?" "Aku Dodo, kata lebah. Maukah kamu menjadi sahabatku?" "Baiklah. Sekarang kita mencari makanan dan air bersama-sama." Dodo dan didi pun menyusuri gurun untuk mencari makanan dan air. Akhirnya Dodo dan Didi menemukan air yang sangat jernih. Di samping air itu ada pohon kurma yang buahnya sangat lebat. Dodo dan didi makan dan minum sepuasnya. Setelah mereka merasa kenyang, mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal. Dua hari kemudian, Dodo dan Didi menemukan tempat tinggal yang menurut mereka sangat cocok. Mereka menemukan hamparan rumput yang sangat luas. Di samping hamparan rumput itu ada sumber mata air, yang di sampingnya ada pohon buah-buahan. Didi dan Dodo tidak akan kelaparan dan kehausan lagi. Persahabatan mereka pun semakin erat. Mereka hidup tentram, bahagia, dan selalu tolong-menolong. Dari cerita di atas, kita dapat membuat kesimpulan, sebagai makhluk hidup kita harus saling tolong-menolong. Karena dengan tolong-menolong pekerjaan akan menjadi ringan, mudah, dan cepat selesai. Begitulah anak-anak sedikit cerita dari saya Semoga bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh